di video kali ini temanya adalah jangan takut kamera oke maksudnya di sini jangan takut kamera teman-teman gak boleh uh, grogi atau nervous ya ketika mengambil video dengan kamera handphone maupun yang lainnya kita harus membiasakan diri untuk berbicara di depan kamera secara santai tidak grogi dan tidak terburu buru oke bagaimana cara kita agar kita berani tampil pd ketika mengambil video di handphone ataupun kita berhadapan kamera ya oke caranya dengan melatih caranya agar kita berani berbicara di depan kamera kita harus berlatih dan berlatih yang pertama cara untuk melatih agar kita berani di kamera biasakan berbicara di depan cermin jika teman-teman di rumah ada cermin Ambil cerminnya, teman-teman. Lihat di cermin wajah kalian, bagaimana ekspresinya ya? Biasakan berbicara, kita ngomong sendiri di depan cermin ya. Usahakan di depan cermin ya, jangan di tempat umum. Kalian bicara sendiri, nanti takutnya disangka orang gila Nah, itu tadi caranya ya. Ini kita berlatih di depan kaca. Oke. Okay untuk yang pertama itu kemudian cara yang kedua yakni berlatih berbicara agak keras ya bukan keras teriak ya agak suaranya itu dikeluarkan ya. jangan malu mengeluarkan suara kita jadi ketika kita mengambil video usahakan suara itu terdengar jangan seperti suaranya bisik-bisik gitu ya nanti penontonnya Malas untuk mendengar video atau menonton video kalian, oke? Okay? Jadi latihan, latihan di depan cermin. Oke okay, teman-teman, saya kira teman-teman sudah -teman cukup paham. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Mantap.